Sedikitnya 40 militan Taliban tewas dalam sejumlah serangan udara yang dilancarkan Angkatan Udara Afghanistan pada Minggu 11 Juli. Demikian dikonfirmasi Kementerian Pertahanan Afghanistan pada Senin 12 Juli. Di Provinsi Helmand, Afghanistan Selatan, 14 militan tewas dan dua lainnya terluka setelah jejak tempur menargetkan para militan di distrik Gamser. Di antara korban tewas terdapat Maulawi Hijrat, wakil komandan Taliban yang disebut Saraketa atau unit merah untuk Gamser banyak 20 militan tewas dan 35 lainnya terluka ketika Angkatan Udara Afghanistan menargetkan agregasi Taliban di distrik dilaram di Provinsi Nimros, Afghanistan Barat. Selain itu, 6 militan tewas dan 5 lainnya terluka setelah Angkatan Udara Afghanistan menyerang posisi Taliban di distrik taga Provinsi Kapisa, Afghanistan Timur. Banyak senjata dan amunisi militan juga hancur dalam serangan tersebut. Ketika Pasukan Amerika Serikat dan Organisasi Fakta Pertahanan Atlantik Utara meninggalkan Afghanistan, kekerasan di negara itu meningkat. Untuk mengatasi situasi, Pasukan Keamanan Pemerintah Afghanistan juga terus menekan para militan.